Lagi bersama saya, Aki Sengklek, ya, dan tim rapatnya Sirega uh, Untuk malam ini, kita akan mediumisasi di sebuah lokasi, ya, di daerah Pasir Loji. Dan mitos di sini ada arca kuda, ya, dulunya, dan batunya di, diambil oleh beberapa orang. Dan seketika itu, orang-orang itu mati bersamaan di sini ya. Dan untuk itu malam ini kita akan tarik sosok yang ada di sini. Kita akan cari tahu kebenaran dari mitos di masyarakat ya. Oke sahabat ya sekarang sudah ada yang masuk ya. Oke, sekarang kita langsung tanya. Sampurasun. Benar uh. ya. Tuntun bah di kaya yang silaturahmi abisnya yang terang nguping serius masyarakat di yg kepungkul cina ayah arca di dite leres aja ya, coba leres <tuh> Eta batu etetnya cina di, di arah laan cina ku opatan kita maut gitu opatannya didinya langsung bener ceuk kan. Oh, ku Abah. Heeh. Oh, abah, eng Oh, saha to? Ayang. Ayang. Ayang. Mm. Hmm, oh, mohon Ayang. Punten mm. ne Ayangnya. Abdi radio yang silaturahmi yang terang eta. Demi king di masyarakat di dieu teh nya teh situ cenah mm. bangla teh ti te payun ge aya. Mm. No, berarti Ayang teh mun anu ngancik didinya, o, di dinya Oh, di di batu batunya kurang mana tuh teh pak eta yang duaan hmm, terus daupatan cernya mungkin deh keduaan duaan oh, orang kedua duaan orang kasih duaan hmm. hmm. oh, hmm. yang oh ngajajal kemampuan yangnya hmm percanten kayak pastilah ayang mah jami si em, hmm. yang emang asli orang dia. gimana Di mana asli teh? Nah di di Iyusnya, eyang. kerajaan. lain-lain hmm. nah. Pesantren. Oh, pesantren. Anu dia? Oh iya, anu Kang hmm. haji, kang haji, anu gara oh. oh, yang anu atang atang. Hmm, ayang. Aing. Oh. Okay. Terus eta anu Tapi anu hmm. oke. Lain. Lain. Hmm, eta. Abah oh, gak, si Abah oh, gak, oh, gak, oh, gak, oh, gak, oh, gak, oh, gak, oh, oh, kris oh, gak, oh, paling mana gak, gitu, eh, yang ya oh, gak, oh, oh, gawir oh, ya. hmm. gawir oh, Berarti leresnya di masyarakat sakat di dewek mangga pusaka. Karen eta yang ayam aya murang kali tadi teh nutut-nutut ti paling mana ba? Ya. Abah. Ya, jangkung hidung Te nanaon. Hayang-hayang silaturahmi we. Hayo. Udin jaten udi dihen na tangka eta nya nah muana naon hampura we hoyong-hoyong di nah aja lain-lain hayo ngaganggu punten we bilih sangangu mah yang yang terangku kuah oh. anu, anu hmm. oh, eh? eh? oh. di dia berarti yang teh anu pusaka si abah naon teh gunungan abah oh abah abah dia abah abah aduh nah, oh yang apa Dume ayah si abah tadi tapi tinggalnya di dia tuh kurang dia beres si abah mah mm. uh. di mana si abah enak ya? kucingnya di belah mana di belah mana kucingnya udah ke Tangkal uh -huh. terus kita ayah budak kita di mana itu budak di mana tuh nggak bisa om Oh, di hai, hai, hai, hai, tur monatinya, hai, Yang hai, Yang apa hai, hai, hai, namanya hai, ya. hai, ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya. <tuh> Oke okay, sahabat uh, Lumayan ada ini juga ya <m Cher> <hug> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum atuh ide. silaturahmi bang. terang yang bang, ada jam duaan. bangun hayang di yang hampura ba hampurannya itu aing dikukut oh nama oh mohon mohon mohon mohon pisang abah teh abah Uh, Abi Sanjaya abis, Sanjaya abis, uh, Abi Sanjaya, Abdi. mohon abis, Abi Sanjaya, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, Sanjaya abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, di abis, Pajajaran. Oh, Pajajaran. Ya, abis, <tos> ngasih sedih, tarik Ayol. Ayol. Ayol. Ayol. Ayol. saya keluar Allah Oke sahabat Alhamdulillah ya proses mediumisasi ya, telah selesai dan Alhamdulillah juga tadi ada beberapa sosok yang bisa kita tarik dan kesimpulannya uh, mitos di sini ya memang uh, seperti yang masyarakat uh, di sini tahu ternyata memang benar di sini dulu ada arca dan arcanya itu dibongkar sampai uh, orang yang membongkarnya itu meninggal ketika di sini ya berempat oke untuk malam ini terima kasih Uh, telah empat kami dan kita akan ketemu lagi di acara kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Udah, bro.